Guys, aku mau cerita Jadi kejadian ini udah lama banget Waktu tahun 2020 Waktu awal pandemi Jadi dulu aku itu jualan makanan Karena gabut kan Dan harus e, di rumah terus Jadi aku jualan makanan nih Dan semua orang kan pada jualan tuh makanan Nah, ada nih satu temen aku Yang udah lama gak ngehubungin aku Tahu-tahu dia ngehubungin aku Dan dia nanya kabar blablabla. Terus dia bilang gini Beb, yuk kita barteran Yuk barteran jualan ini produkku itu nasi salmon mentai. Habis itu lo jualan apa? Ya udah sini kasih produk lo ke gua, gua ntar kasih produk lo ke, uh, produk gue ke lo katanya gitu. Oke okay, kita deal lah ya, kita deal tukeran produk dan akhirnya pada hari hak nih tiba-tiba dia itu agak sulit direspon. Padahal produk gue udah siap. Aku minta alamat, dia jawabnya lama banget. Sampai gue push akhirnya ya udah dia e, ngasih alamatnya dia tapi itu bukan alamat tempat tinggal dia itu alamat temen gue yang satunya lagi yang gue kenal setelah dia kasih alamat ya udah gue kirim terus gue kasih bukti kirimnya ini udah gue kirim ya gitu oh. oh iya beb thank you oh iya alamat lo di mana dia tanya setelah gue kasih alamat gue tiba-tiba dia ngomong oke okay, beb ini totalnya Rp182.000 ya, sama tambah ongkos kirim Rp19.000, jadi total sekian. Kaget gak loh? Tiba-tiba dia ngasih totalan. Sedangkan produk gue udah gue kirim, gue gak minta totalan apapun ke dia. Disitu gue sempet diem, gue sempet pengen nangis. Gila, nih gue kena tipu banget nih sama nih orang bodohnya gue, gue tuh gak nanya lo Beb, katanya barteran gue gak nanya gitu, tapi gue udah langsung transfer aja, gue langsung bayar aja terus dia bilang, oke okay, Beb, thank you uh, ditunggu ya ntar produknya gue kirim dan dia tuh gak ada ngebahas tentang produk gue nasibnya ini gimana, itu gak sama sekali gue bener-bener di sini ngerasa, gila ya lo ya gitu loh, lo tuh pengen pengen ada yang ngebeli produk lo sebenernya gitu lo cuma cara lo tuh jahat, cara lo tuh licik banget, gitu ya udah gak banyak ngomong, gue cuma ngomong gini aja itu produknya free kok buat lo jangan lupa ya ntar lo kasih-kasih komentar eh gak ada dong, gak ada, tiba-tiba dia ngilang ngilang gitu aja gue langsung marah pada saat itu akhirnya gue block dia dan bener-bener gue blacklist dari pertemanan gue Padahal selama ini hubungan pertemanan gua sama dia, iya dibilang baik-baik aja gitu Nggak ada permusuhan, tapi ternyata dia se selicik itu